Oke okay guys, kali ini kita bakal review kecap asin organik bumbu bunda ya guys ya. Cocok sekali untuk bayi di saat si. 100% kelapa organik, ini dari kelapa. Ini komposisinya guys. Nira kelapa, gula kelapa, sea salt, dan rempah-rempah ini produk dari bubu bunda cocok sekali untuk bayi teman-teman untuk persiapan makan enak sekali guys nanti kita bakal coba ke anak saya tunggu saja ini belum dibuka ya guys ya masih tutup rapat karena anak saya belum makan Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye